Ku buangi kebetakan, ku berjuang mengikuti firman Tuhan, rasa farai Iman kulit, hitam beruang Kapitalis, akhir penuang Dan dibuang kelapa sawi berteman tambak batubara bara membakar sawah petani dipenjara, karena marah manusia Penguasa alam, semua diinjak Depan mata, negara dan demokrasi Setara tinja, petani Menangis, menangis Bergaris-garis, negeri agraris Mati terdikis, batu tanda, rakyat mengairi menangis rakyat desa cari makan di kota sempit di jalanan penuh polisi rakyat kecil jadi ironi tontonan penguasa yang pegang kendali duduk di atas kursi menebalkan dompet pribadi investasi kerjasama dengan korporat negeri mencari terus hutan anak perawan ibu pertiwi dengan visi yang jingkan, Letakkan misi Sawit terus melambung tinggi agraris jadi industri